Kulkas atau apa Caranya sama ya Nah langsung aja Apa aja alat-alat yang dibutuhkan Air Ya teman-teman Terus kita Perlu Sampo Sampo ini gunanya untuk eh, Supaya Stiker itu nggak langsung lengket Jadi kita masih bisa adjust Geser kiri geser kanan atas bawah ya airnya teman-teman ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit serasa di tangan udah agak licin-licin nah -licin jadilah terus yang dibutuhkan lagi hot gun untuk pemanas, kalau nggak ada hot gun boleh pakai air dryer lalu ya A atau ini kape kalau kita sebut plastik atau pakai yang karet lebih bagus lagi berhubung saya adanya yang plastik. Nah jangan pakai yang besi ya teman-teman karena nanti bisa bisa robek uh, stikernya. Oke, okay. nah selanjutnya langsung kita ke pemasangan. Oke ya teman-teman sebelum kita pasang stiker kita bersihkan dulu medianya dengan kita siram atau kita lap ya dengan air supaya tidak ada debu yang menempel karena debu-debu ini atau kotoran nanti akan membuat stiker menjadi bergelembung saat dipasang selanjutnya setelah kita bersihkan ini medianya teman-teman air sampo tadi kita aplikasi aplikasikan pada medianya ya. Diterapirkan. Lalu diratakan nih sama mobil Dul Jungle. ya. Jangan pakai tangan ya, jangan pakai lidah ya, teman-teman ngerasakinya ya. Uh, tangan aja. Kita coba satu dulu. Kan. gunanya supaya tidak lengket tidak langsung lengket diget. soalnya kalau langsung dipasang tidak pakai air lampu dia langsung lengket dan tidak bisa kita geser-geser kalau -geser. berkerut oke kita menekan kembali dulu. air dari dalam stikernya teman-teman kita lap bagian atasnya biar kering dulu Oke. setelah itu baru kita panaskan dengan Organ ya, teman-teman ya. Agar dia lebih lengket sekaligus mengeringkan yang sedikit air di dalam berhubung ukurannya besar 3 meter ya 3 x 2,7 jadi kita harus uh, nyambut nih teman-teman ya nah di sini medianya di sepandeng ini teman-teman ya oke kita lanjut ke pemasangannya jadi ini sama seperti tadi kita sudah kasih air sabun ya buka